Juga bantu dukung ya channel saya ini, agar lebih berkembang lagi ya. coba untuk melanggai hari ini ya ini cara menangkap ikan secara tradisional bersama si siaribar ini alat untuk menangkapnya sejenis tangguh tapi ukurannya besar panjangnya sekitar 2 Meter lebarnya, setengah sasarannya hari ini adalah ikan patin, ikan patin yang ada di sungai uh, Siak, aliran Sungai Siak. Oke, kita ikuti keseruannya untuk menangkap ikan melanggai. kita coba untuk uh, langgainya atau tangguhnya dicelupkan ke sungai Dapat game ya. Apa lele? Apa lele? sudah Pak Kim sudah Pak Kim target pak target satu ekor Oke teman-teman. Bung, sore tadi nggak mau. Kita lanjut sampai malam, sampai air mulai pasang, Yang lebih sampai jam 8 malam. Kita coba peruntungannya dari itu, kan? Hidup, kan? Enggak nggak lumayan, ini lumayan. a little malam baru mulai deh pak kim ya iya pak oke eh. pak li teman gipas orang nisa ini, Strike nya itu teman ya ada dua kilo pak Kim? Ada pak. lompat lompat belakang lompat, pak. thì cái cua kênh Thank <laughs> you. Oke okay. Teman-teman, okay, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Ikuti terus kesurat saya di channel Userman Syarifreyah. Buat para senior, mohon juga bantu dukung ya channel saya ini agar lebih berkembang ya. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.